Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar lestar, tentunya. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Keunggahan pertama di sini kita mendapatkan momen spesial yang Cidukan vitamin manja nih dari Dede Elasti dan Kakak Bilar serta tim ya masya Allah luar biasa ini tentunya Cidukan manja yang kita dapatkan Alhamdulillah mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan ya dan kita lihat juga Cidukan berikutnya masya Allah tentunya Dede Elasti dan Kakak Bilar Alhamdulillah sudah sampai di Jakarta dengan selamat ya. Tentu kita bersyukur Alhamdulillah mereka selama sampai tujuan Dan mudah-mudahan saja ada kejutan spesial Menanti yang kita tunggu dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Unggahan tersebut pun direpost oleh akun Lesler23.official Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Yakni dari akun Rusmiati Alhamdulillah udah sampai Jakarta Tuh Alhamdulillah para sahabat, ya Dan selanjutnya juga Diberikan komentar dari akun umi.atun.9237244 Berasa aku lihat Drakor deh Turun dari lift Drakor Indo ya Leslar Bech Masya Allah luar biasa Tentunya para sahabat memang fibesnya Korea banget ya Mudah-mudahan saja Selalu banyak yang sayang Selalu banyak yang mendoakan terbaik Untuk rumah tangga Lesti Dan Rizky Bilar Untuk berikutnya para sahabat kita lihat nih Masya Allah luar biasa Siapa saja yang udah nonton Cinta abadi leslar. Sorry, ini persahabat ya. Tentunya banyak sekali momen yang membahagiakan, yang membanggakan kepada kita semua, dari Lesti dan Rizky Bilar. Pak, sahabat ya, ini adalah momen ketika Dedek Lesti perlu Kakak Bilar untuk menghangatkan tubuhnya, ya Masya Allah, ketika Kakak Bilar lupa membawa jaket. Dengan gercep, Lesti Kejora tentunya langsung memeluk Rizky Bilar, dan kita lihat kakak Bilar di situ salting ya <ganti> saat dipeluk oleh Dedek Lesti Kejora. Linter hanya tentunya melihat kekiutan kehutian yang disuguhkan langsung oleh Lesti dan Bilar. Selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya di sini: ada momen nih, masya Allah luar biasa ini juga mewentak kalah cute dan tak kalah romantis tentunya kita dibuat menangis haru persahabat ya tentunya di sini kita lihat Kakak Pilar mencium keningnya Deddy Lesti kejar dengan manja ini adalah salah satu bukti bahwa Rizky Pilar sangat sayang terhadap seorang Lesti dan kita lihat persahabat ya di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif yang sangat luar biasa juga diberikan dari fans sejati Leslaw love Lovers, salah satunya dari akun Vivi underscore Naila, mengatakan, "Masya Allah, tebarok Allah, cerita yang sangat banyak pesan di sini hanya maut yang memisahkan di dunia, bukan orang lain." Diljana, ya, kalian makasih sudah memberikan pelajaran berharga buat kami semua. Masya Allah, luar biasa, banyak yang minat, banyak disukai para sahabat yang... Mudah-mudahan episode tetap berlanjut dan tentunya selalu menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semua. Dan berikutnya, para ya kita lihat juga di sini ada komentar lain diberikan dari akun Mimin5928. Itulah hati seorang istri yang berpikir menikah sekali seumur hidup seorang ibu akan mengusahakan dengan segala kekuatan untuk menghidupi anak-anaknya. Luar biasa, sahabat ya. Pelajaran banyak yang kita ambil dari cerita Dede Olesti dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya kita lihat nih para sahabat, Ini adalah momen yang sangat luar biasa membahagiakan juga Ketika di ending persahabat ya Dede Olesti ke Jorah situ mual-mual ya <gayana> Masya Allah dan kakak Bilar bersemangat tentunya bahagia karena tentunya pasti kalian tahu semua persahabat yang mudah-mudahan tersemogakan Secepatnya Dede Lesti Kejora tentunya mendapatkan Leslar Junior Persahabatnya itu yang kita tunggu-tunggu kabar baik dan kabar bahagia Tentunya dari idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabatnya dalam postingan ini tentu banyak sekali tanggapan juga yang diberikan Dari akun Brian Skor Citra paskin ini auto jingkrak jingkrak mudah-mudahan jadi kenyataan amin dan kita lihat juga komentar lain dari Dewi Dimi mi2 Dede yang mual osas yang pegang perut katanya tuh <laughs> Masya Allah luar biasa memang tentunya doakan saja mudah-mudahan saja secepatnya Dede Lesti dan Kakak Bilar mendapatkan Leslar Junior dan perhatikan juga, para sahabat ya, untuk berikutnya nih, masya Allah, ini adalah momen yang tentunya membuat kita semakin bangga juga kepada seorang Rizky Bilar Perhatikan mata kakak Bilar berkaca-kaca, para sahabat ya, tentunya tidak mau kehilangan Dedek Lesti Kejora. Ini salah satu bukti yang menguatkan. Kepada kakak Bilar yang sangat tulus mencintai dan menyayangi Lesti Kejora Kita masih menunggu cidukan dan vitamin baru selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini adalah informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh